Nah, lengkaplah lock B 5 lock 4 4 0,24 ya. Nah. Jadi kalau ini kita harus ku dulu eh. lo. Ya. 04 tuh. Gemma. Kita buat 4 100 dulu awalnya kan. Kalau mm. next jika pecahannya 24/100 tuh sama-sama bagi 4. 24 dan 100 4. Jadi 4 log 6/25. Nah, kalau pecahan ini ini sama dengan sebenarnya 4 log 6 dikurang 4 log 25 kan nah disini 4 log 6 secara langsung dari soal tapi kalau kalian kali ke A sama B itu 6 log 5 dikali 5 log 4 nah 5 sama 5 ini habis jadi A kali B itu sama dengan 6 log 4 sebenarnya nah, ini ada Pak Arina. Caknya. belum join tapi di jaringan agak Iya, aku seru masuk masalah. Oh iya, lah lah responnya di di mm. di partisi penuh, Nah empat log enam kan yang ada di hal ya. kita bisa ubah enam mm. log empat tuh jadi seper 4 log enam. Itu sifatnya kan ya. menukar bilangan pokok dan numerus, tapi kita seper ke ya. Jadi kalau kalian nyari empat log enam itu sama dengan seper ab ya. Dapat. Sober AB 64 nah, log 25 tinggal 4 log 25 itu kalau kalian lihat itu komponen dari 5 log 4 sebenarnya. 25 itu kan dia 5 kuadrat kan. Ya? Pangkat dari numerus itu bisa jadi pengali dari 4 log 5, enggak? Pangkatnya 2 jadi 2 kali 4 log 5. Nah, di soal tadi yang ada 5 log 4 lima log empat itu berarti sama dengan seper empat log 5 sama dengan b jadi empat log lima itu kakek sebenarnya sama dengan satu per b Oke? Nah, jadi dua dikali seper b 2 per b itu sama dengan empat log dua nah, b nah dikurang seper b jadi kakek di sini KPK kebaya itu sama B itu B A satu kan? loh kita kita kita udah usah ini ke, sama sama ke kok penyebutnya? Tapi kita ini super B super B jadi super A dikurang satu sebenarnya boleh nak ngilang ke Penyebut, apa nak digabung, perbeda kali, A1 min A atau get, kalian bikin 1 min A, per AB, nah, sama B itu, yeah. hmm. ya. Nah, selera, ya. Yeah. Masih bingung nggak, nomor 3? Kira-kira yang mana lah, yang Manipulasinya, ya. Yeah. Lebih terapi iya, ada yang bingung Kak, namanya ah, lumayan, lumayan Lumayan, lumayan nih. kalau... ada mungkin ada terang, ya? Nah, kalau yang nomor satu aman ya? 16 diubah jadi empat pangkat dua, hmm. ya, enggak? ya. jadi dua kali empat, empat dua kali satu, dua kali Kalau 3 log 18 per 6 nah, ya okay. kan? tiga. berapa nih? apa minus tiga. nah tiga log tiga jadi satu juga. satu. Ya. oke okay, isi ya. paham lain, misalnya ya. <tik> <di> <tik> mengerti yang tiga soal sema tiga nih. nah Fari, cuman PM, PR yang dikirim Alia tadi lah, ya? yang Enggak benar, Kak. Aku tadi tidak enggak nge-zoom tadi. Oh, tapi dikasih penjelasan, Beh. Penjelasan tentang apa, Entrek? Ya. Pipit pipit pipit. Oh, selesai ya. sama si Alia. Tidak. <laughs> tidak sama dua variabel dan lukisannya itu, Mbak. Ba ba ba ba teruskan ya forward we. kita bahas yuk soal tapi di c itu ada contoh oh, cak model si pr kamil tadi berarti nih ngegambar ya. Nge grafik ya intinya persamaan ya kalau ini ya, yang Hamil tadi gambar grafiknya oh, beda ini ini fungsi eksponen ya kalian lah masuk yang SMA satu nih belum belum belum nah yo ini sebenarnya hmm? kalau naik hmm. cepat kalau nak cepat jangan make manual kalian kalau dapat PR itu ya nah ini kaget kalian langsung make excel nggak wewe okay. dia jadi tidak kalau pas matematikanya pakai excel tidak kak okay. nah. Nah, ini jadinya kan seperempat, tangkap x dari seperempat gitu kan? Nah, jadi kalau nah, bagus, grafik itu absisnya harus makin banyak. Ya. semakin banyak absis, hmm. semakin semakin ini lengkap. Ini gitu tuh kan? Soal tadi kan, ini kan seper x, eh. nah, habis itu fx efek nih eh. ini rumusnya fx rumusnya tuh sama dengan seperempat deh seperempat ke sama x kan itu rumus kita ya, nah jadi x ini biasanya eh kalau kamu na, sederhana simple nyari manual bikinnya dari minus 3 minus tiga, minus dua, ya. minus satu, sampai 0 satu, dua, tiga, itu ya. Nah kalau fx nya berarti ini sama dengan kan a dua ini, ya? Iya. Yeah. A dua itu jadi pangkat, tapi. jadi kayak caranya bikin dalam kurung dulu, seperempat dipangkat ke. Nah, jadi, nah, super 4 pangkat minus tiga itu empat langsung tarik bawah. Nah, otomatis ya. Oke, kayak blok dua ikon ini. Baru kaget insert. Insert. Nah, jadi kaget pele scatter. Nah, dapet deh Cepet kan Ya. Ini hmm. kalau dia market nak ti, 6 titik wajah, ya. Nah, kalau kalian nak lebih teliti, hmm. ya, itu caranya Nah, kakak banding ke ya. Ini kalau 6 titik ya. Nah, 6 titik sebenarnya sudah cukup jelas itu tuh, ya. Cuman kalau istilahnya Perbandingan ya. nih, mana yang lebih kira-kira meyakinkan? Jadi, jadi, nah, kalau kalian lebih meyakinkan tuh, pakai yang jangan loncat satu. Jadi kan minus 3 ke minus 2 loncat satu, eh. Ya. Nah ini kita pakai loncat misalnya 0,25 misalnya, ya ditambah 0,25 jadi empat kali per sebenarnya tanya ya. Nah, lebih banyak angkonya tuh. Cuman kita tinggal tarik aja Ya, sebenarnya. ya nah. tetap sampai tiga misalnya. Ya. Nah, kaget jangan lupa ininya juga ditarik. Nah, otomatis ya. Nah, blok lagi. Nah, scatter lagi. Nah. Kalian banding enggak? Lebih meyakinkan mana ya? Kita sebagai pembaca, ya. Nah. Kalian kalau kalau sebagai user lebih meyakinkan mana? ya agak nah. ya ini contoh make excel tuh jadi lebih mudah gitu tuh kalau kalian ngambil teknik cak caknya si nasrul nah, ketemu lagi nih kalkulus bikin grafik kayak ini juga nah ya ini pr sma satu tadi ini gambar yang kiri kakak bikin 6 titik ya. TNI Ternyu ya. Sudah ngumpul ya, Melah? sudah. Ah, tapi kakain, bingung. Ini pakai Excel. Ini kan kalau dia 6 mikro kakak bikin titiknya ya. Titik pertama tadi minus 3 di 64 sebenarnya tuh. ya tak? Nah, Estu ini kan minus dua minus satu. Nah, bandingkan dengan yang di kiri. Di kiri ini dia lebih detail eh. Ada empat kali lipat jumlah titiknya. Kalian lebih senang kiri apa kanan kalau ngebaca? Lebih meyakin ke mana? Kiri. Padahal. Nah, Kanan. kanan. Eh. Lengkungannya ya. kiri itu kalian tengok, dia turunnya agak langsung mak makso istilahnya eh. Beda dengan ini, ini ini lebih lengkungnya tuh lebih halus, smooth. Nah, itu perbedaannya. Nah, cuman sih, kau salin lah sama satu PR yang tadi. Ini lah ada gambar gambar grafik yang lain. Lah. Aman ya, mantik hati lagi. Yo, kalau kalau ada contoh yang lain sebelum masuk logaritmanya SPM kakak anak ngejingle kalian dari awal. Ya. Contoh gambar grafik. Ya. Nah SPM juga ini. Tapi ini ini itu cuman yang apa? Contoh-contohnya baik ya, kak. An, yo. ini petidak ya soalnya bisa juga tapi pertidaksamaan tidak ini kan soalnya yx plus satu ya kalau kakak tuh ngajari kalian gambar grafik lemak sekarang pakai excel lagi daring ini lebih gampang sebenarnya ya. nah tinggal kakek kalian ini ya, Bo. ubah Arsiran, ya, arsiran tuh bisa memakai PowerPoint ini, nih. ya. Dapet sebentar, kita sebelum ke logaritma, bahas yang, nah, kakak, kalau ini tadi, yang kakak, contoh ini grafik dari logaritma, ya, grafik logaritma. Kalau ini yang grafik, pahri ini grafik linear, ya. Nah, ini kita dari minus 2 sampai 2, ya, dipinta sama gurunya, ya, kan dari pm ini pr -2, minus dua minus satu nol satu dua kan nah, itu excelnya ya, untuk absis terus ordinatnya ada dua ada y 1 persamaan yang pertama itu kan samaannya, x, x plus 1 ya yang persamaan kedua itu lebih dari sama dengan 2 x 3 tiga ya. Nah, ini sebenarnya, kalau x1 berarti sama dengan nah, ditambah 1. Kan? Nah, Min 1, nah cepat itu kan nongkon. Nah, kalau ini sama dengan B2 ini kali 2, hasilnya kurang 3. Nah, cepatnya kan? minus 7. Nah, kalau kalian disuruh... Nah, scatter ke langsung tiga iko bikin grafik blok tiga kolom itu. Paste insert lagi. Nah, scatter tapi persamaan kan ya? Nah, ini dia. Ini grafik yang PR-nya Pak hari ini sebenarnya. Tinggal kayak paling kalian kasih namo. Biru itu maksudnya apa, Kuning itu apa maksudnya? Legend ya, kita ngedit di sini. Nah, ngedit di sini ya. Ini kita kita kasih nama, ya, namesnya, ya. Values. Nah, series name. Ya. Tadi itu kan klik apa, yang? yang biru eh, ya. nah kalau yang biru kan maksudnya ini yang dua sama minus 2 eh, ya. ini kan set a sama b, a sama b dengan yang y kurang dari x plus satu, ya nah otomatis ya nah habis tuh ganti nama juga yang urinnya y lebih dari sama dengan 2x min 3 nah jadi pas kalian kopas itu ada legendanya print screen ya title buang gue nah tinggal lagi arsiran pertidaksamaannya ya. ya? ini kalau ditanya data sama gurunya tunjuk ke Be ini. nih ya. screen Nah. Jadi Excel tuh kalian latih ya. Lumayan gak pakai Excel. ngitungnya Kalah kalkulatorin. Nah, ya. Yeah. Ini kan PR. Ya. Yeah. Jadi kalau dia kurang dari kita uji dulu. Uji 0,0. 0,0. Ya. Yeah dia kan 0 kurang dari 0 tambah 1. Benar enggak 0 kurang dari 1? Pernyataannya. Cak mana Faris? Dia jadi enggak di sekolah tadi? Enggak ngazung enggak, enggak tahu gurunya kemana Nah, 0 tuh benar kan kurang dari 1 kan? Iya. Yeah. Benar ya. Eh? Kalau benar kita arsir ke bawah. Nah, yang x plus 1 kan yang biru. 0,0 di sini, ya. Yeah? jadi kita arsirannya ar arahnya ke bawah. nah ya, yeah. arsirannya arah ke bawah. nah terus kalau yang kedua uji 0,0 nya berapa? 0,0 Y nya 0 lebih dari sama dengan X nya 0 kurang dari 3 0 lebih dari sama dengan 2 kali 0, 0, 0 kurang 3 0 bener gak lebih dari minus 3? iya yeah. Nah, kalau dia benar, anggaplah ya. Eh. Kakak Kasih warna kuning ini. Yeah. Dia deh, ya? Yeah. Ini kan yang urin kan. ya Lebih dari sama dengan 2 x min 3. 0,0 posisinya di sini. Jadi dia harus kebocok. Nah, jadi daerah tengah-tengah itu arsirannya. Ya. Yeah nah sebenarnya ini kakek ada titik titik potong ini kalau kalian teruskan grafiknya sampai ke 4 atau 5. ya nah caranya saya ini kalau nak kita kalau nak kita gambar ya. nah ini tidak usah ini lagi tidak usah kita ubah ya cuman kakek sama dengan tambah satu yang pojok Nah kalian terus ke sampai berapa? Nah. Okay. nah ini juga. Nah sampai tujuh misalnya. Nah ini kaje kita sketak -kan lagi. Nah autofill nah ya lo insert insert nah insert lagi ya nah, scatter lagi nah titik potongnya kalau nak kalian terus ke itu ada di 4,5 koma orang lebih ya yeah. yeah. Nah jadi kakek Kalau nak di ini ke nah ini lagi nah kerap lagi ya nah Jadi, kalau nak kita arsir tuh berarti daerahnya arsiran di sini Nah, yang gak kayak kuning kayaknya, nah, nah ya. kalau hmm. oh kalau punya titik potong arsirnya saya itu ya, galonya, dia sebenarnya ini nih kayak mana istilahnya tuh ya, kalau kita zoom, kalau kita zoom yang daerah sebelumnya 4 ini nih, sama cak, ini kan oleh tadi sampai tiga kan, yang pucuk nih kan. Hmm ada absis kita oh. nih belum diterus ke jadi cak lebih keren, teruskan ya olah-olah -olah dia terpisah tapi kalau jadi kalau memang batas tigo tadi terpisah memang kan seolah olah kan mm -mm. tapi kalau ada titik potong nah kita tuh batas ini sebelum titik potong itu di kiri titik potong yang kanan berarti tidak ketik arsiran lagi nah jadi itu kan oh itu nah, ya yeah. mm cak mana menarik ya grafik pakai ini menarik menarik nah, data yang penting ada data Excelnya itu kamu kalian pakai ilmu Excel SMP ya smp lah belajarin Excel nya nggak belajar kak ini komputer SMP udah belajar aduh nggak nah. belajar kelas sembilan ya kelas 8 juga belakang belajar lagi kelas 7 belajar lain <tuh, tuh>, yes. eh? nah, ini PRnya Alia nih logaritma juga ya yeah. oke okay, grafik clear ya eh? paham ya eh? hmm. nah lanjut logaritma lagi ya eh? nah ini 10x100 itu berarti sama dengan 10 Eh. log 10 pangkat 2 ya, atau 2 kali 10x log 10 nah ini jadi kaget 2 per 10 log 10x yeah. seper kan kalau seper bertukar, bilangan pokok sama bilangan numerus eh. jadi ini kaget numerus yang penyebut ini, ini bisa dipecah jadi 10 log 10 ditambah 10 log x 10 log 10 tuh 10 log x dari soal Al? Oh, da. ini, B. Mungkin kenapa? Alo. Tidak Ini Bae. Ini sengaja Kak, tadi ngomong sama mamaku. Oh, kira ini. Nah, ini jadi B ya. 2 2 B plus 1 jadi, ya. Tuh, yang nomor 6 ya. Jadi sifat ini kita nuker bilangan pokok dan numerus, pembilang jadi penyebut, sama sifat penyebutan logaritma ya. Nah, itu, eh Lanjut nomor tujuh dulu ya. Eh. Nah, ini sembilan log delapan sama dengan p 4 log seper tiga yang tanya. Jadi kalau empat log seper itu bentuk sederhananya empat dengan dua pangkat dua sepertiga itu tiga pangkat minus satu, jadi ini sama dengan minus setengah dikali dua log tiga. Ini yang sederhana. Sementara dari soal itu sembilan log delapan. Nah sembilan log delapan itu tiga pangkat dua log 2 pangkat tiga, ya. jadi kaget 3 per dua dikali tiga log dua. Nih, kalau bingung tiga sama dua ini kebetulan sama-sama dong kakak stabilo gitu tigo yang dari <tuh> pangkat sinumerus itu jadi pembilang sama-sama kuning. Ya. Nah terus kage tigo yang dari si bilangan pokok eh dua dari bilangan pokok pangkat dari si tigo itu jadi penyebut. Nah ya sementara kage si bilangan pokok tetap tigo biru sama biru. Nah abis itu yang si duo tetap duo, ya. Nah, kayak mana nih? Kamu perhati warnanya, ya. kalau kalian di ngelangko itu seolah-olah, eh, sama baik. ya tak? Nah, jadi yang uh, kuning sama kuning itu tuh yang boleh berpindah kuning sama kuning tuh. Jadi dia nih yang menjadi pengali itu hanya boleh Uh, angko pangkat, pangkat dari bilangan pokok maupun bilangan si numerus. Numerus, pangkat dari bilangan numerus yang warna kuning ini, dia penga menjadi pembilang dari pengali, sementara pangkat dari si bilangan pokok yang hijau menjadi Ya, yeah. Nah itu, jadi perhatikan itu warna rute warno sama kakek kita, Ulang-ulang nih latihan soalnya biar apalah. Sejak ini nomor tujuh, nangkep ya. Maksudnya, kakek tahu bilangannya asalnya dari mana ya? Nah, jadi kakek ini sama dengan P, jadi kakek tiga lot dua sama dengan dua per tiga P sebenarnya. Sementara yang di soal kita ini dua lot tiga. Nah, kalau na, dua lot tiga itu seper tiga lot dua ya. Jadi kakek min setengah dikali seper. 2p 3 atau kakeh minus setengah dikali 3 2p jadi kakeh hasilnya minus 3 4p okay. ada eh jawabannya b jadi kakeh nah itu ya yeah. nah, dulu ya yeah. Nah, nomor 6 sama 7 ya. Nah, bingung ada soal pertama PR Alia kita lanjut dulu ya. Mana Nah. Ini 35 log 40. Oke, okay. kalau kita urai ke 35 log 40 tuh sebenarnya enaknya C ini. Jadinya log 40 per log 35. Ya. Nah cuman kita manipulasi bilangan pokok jadi dua be. karena di sini sudah ada dua bilangan pokoknya sama lima sebenarnya. Tapi kakek be, makai limanya ya. Nah ini dua log empat puluh tuh sebenarnya kalau kita faktorkan empat puluh tuh delapan dua pangkat tiga dikali lima kan, 8 kali lima betul 40 kan. Kalau 35 itu lima 5 kali tujuh ya, Jadi kakek di sini dua log 2 pangkat tiga ditambah dua log lima per dua log lima tambah dua log tujuh yeah. nah ini tiga dikali dua log dua tambah dua nah, log lima ada kan sudah substitusinya A yeah. kalau dua log tujuh belum ada ini dua log tujuh kita ambil dari dua log tujuh itu kalau kalian manipulasi itu sama 2 dua log lima dikali lima log tujuh. Jadi kakek dua log limonya itu a, lima log nya b, a kali b jadi. Nah, dua log dua sebenarnya itu satu kan, dua kali satu tiga plus a per a dikali satu tambah b. Nah, jadi kakek b, ya, yeah. kamu tati ke kan? tukar ke posisi penjumlah nah. nah itu eh oke kalau nomor 9 nah sama soalnya si ini tadi Raffi tadi sebenarnya tadi persis, eh? persis. Nah ya nantinya 4 log 24 per seratus ya nah, kita bagi berapa 4 sama 4 deh ya? 40 6 per 25 Jadi 40 6 ya Kurang 40 25 one kan? Nah okay, 4 40 6 nya ngambil dari sini Empat, log 5 kali empat, log empat, yeah. atau kaget empat, per empat, log empat, empat, empat, empat, log empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, A jadi empat, AB jadi empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Dua kali empat log lima ya. Empat log lima tuh yang adanya pakai super lima log empat. Eh. Jadi kakek sini super AB. Lima empat dari soal B. Min dua per B jadi. Tadi AB dikali satu min dua A. Nah E jadi. Nah, nomor 10 ini 2P. 2P ini PQ2 A. Nah, ini kalau kalau sekaligus ini kita tidak bisa, ya. Nih, 2P ini kalau nak kita ubah, ini bisa jadi ini log PQ kuadrat per a per log 2 p. eh, nah cuman kayak bilangan pokoknya biar mudah kita kasih bilangan pokok ini baik, hai, kita, kita sederhanakan dulu sebenarnya. Kalau P log A. Sama dengan 2 itu berarti. Substitusinya bisa ini. P kuadrat sama dengan A. Eh. Nah kalau yang ini. Q pangkat 1 sama dengan 8P. Ini untuk meminimalisir variabel sebenarnya. Jadi kakek. Kalau. Di sini bisa baik P sama dengan kiper delapan. Jadi, kalau kalian kuadrat ke P-nya itu kiper delapan kuadrat sama dengan A ya. atau Q kuadrat per 64. Nah, jadi kita cuma make main kiva ya di sini. Jangan ada P sama A ya. Nah, jadi kakek, kalau P kita ubah jadi kiper delapan duo kali P ya. Nah, jadi kiper 8 dikali ki kuadrat a-nya tadi kita ubah jadi ki kuadrat per 8 kuadrat. Ya kan? Nah, jadi kakek di sini duo dikali ki per 8 kiper 4. Lock. Nah, ini kiper ki kuadrat coret Ya, 8 Kuadrat naik, eh, jadi 8 pangkat 2 per 8 dikali ki itu. Nah, jadi ki per 4, loh. 8 kuadrat bagi 88, nah 8 ki ya. Sama dengan ini berarti, nah kita, nah di pilihan ada p, ya, kan. Jadi, ubah lagi nya jadi 8p, Nah, berarti 8p per 4, loh. 8 8 dikali q tadi 8P ya. Nah, jadi sini 8 bagi 4 2P log 64 64P ya. Nah, ini ubah jadi perpangkatan perpangkatan 2 sebenarnya tuh ya. jadinya 2p log sebenarnya 2p dikali 32 sebenarnya. Gue lupa pangkatnya benar ada yang salah dan Benar sejauh ini? Coba kalian perhatikan lagi. iyalah ya, clear ya, ininya nah ini, jadi sebenarnya 2P log 2P tambah 2P log 32 1 tambah 2P log 32 eh tak kati tapi pilihan ya atau iya, ininya apakah ya, P kuadrat Coba ya. Kakak ulang dulu ya. Aninya hmm. tapi cak, ini. Nah, ini kan kalau kita koreksi lagi ya P kuadrat A sama A. Itu ini Q pangkat 1 8P, ya. Jadi P K 8, benar ya? K 8 kuadrat, ya, 8 kuadrat 64, ya. Jadi kalau kalian substitusi 2 p-nya jadi dua kiper delapan, kiper 4 p k kuadrat, p-nya tadi diubah jadi kiper delapan, dikali k kuadrat, eh, okay. habis itu a-nya diubah jadi k kuadrat per delapan kuadrat, oke, okay. sudah eh, yeah. k kuadrat, kuadrat. oke, okay. tinggal kini. Delapan korek bagi delapan delapan kali.